Nggak uh, usah pungkiri namanya kita manusia pasti ada kekurangannya apalagi kita punya anak yang uh, harus biaya sekolah juga dan sehari-hari itu ya bagaimana caranya kita menyukupi diri dan dimana caranya juga kita bersyukur dengan, uh, dengan suami yang kerja sendiri ya dimana caranya untuk kita mencukupkan dengan gaji yang ada, apa yang ada ya kita nikmati Setiap penghasilan apa yang kita dapat ya awalnya ya kita syukurin aja segala sesuatu kalau kita awalin dengan rasa terima kasih, bersyukur, ya mau dapat hasilnya seberapa ya kita berusaha untuk bisa mengelola dan bisa mencukupi dalam satu bulan itu. Soalnya nyari kerjaan sekarang untuk tetap baik, kita juga susah benar. Karena posisi, mungkin perusahaan-perusahaan sekarang kan nyari yang lebih muda, terus ada jasa sedangkan saya kan nggak ada jasa pengalaman banyak tapi nggak ada apa gitu kan, nggak ada yang bisa untuk diandalkan. Keluarga itu yang paling penting, satu apapun itu keadaan kita, kalau kita bawa dengan bersyukur ya, kita nikmati berkat adanya juga nikmat aja sih kalau menurut saya Karena e, keadaan kita masih banyak di luar sana yang mungkin lebih drop e, dari kita Tapi bagaimana kita syukuri sih sebenarnya apapun yang kita nggak ada nggak mungkin kita umpar kayak orang lain ya Nikmati aja yang penting gak mungkin Tuhan biarkan kita hidup kekurangan yang lebih. Saya sempat ngalamin hal seperti itu. Tapi saya yakin ketika Tuhan masih pencobaan, Tuhan tidak melalui kekuatan saya. memang manusia gitu ya. Saya nggak punya minyak goreng. Minyak goreng dan beras untuk masak. Uh, itu masih... Saya bilang sama Tuhan, saya nangis. Waktu itu saya benar-benar nangis, sih gitu. Saya ngeliat Mama, saya itu uangnya. Saya ada uang, tapi itu untuk beli obat Mama. Saya bilang, saya harus nunggu suami saya pulau, saya baru bisa beli sembah, uh, keperluan sehari-hari. Saya bilang, udah Tuhan, Tuhan gak, saya punya uang segini Tuhan, uang ini untuk beli obat mama. Saya bilang begitu, saya lebih pentingin obat mama daripada perut saya gitu kan. Oh. Tapi saat di saat saya berseru sama Tuhan, tiba-tiba ada seseorang bapak-bapak datang ke rumah saya. Dia bilang, ini rumahnya ibu wawa ya. Ya Pak, Bapak dari mana? Ini saya mau kasih sembako. Di situ saya benar-benar nangis. Tuhan tuh bener, wah luar biasa banget gitu. Di saat kita benar-benar udah-udah ini Tuhan siapkan gitu loh, tanpa saya harus nunggu suami saya pulang malam. Luar biasa, pertolongan Tuhan tapi ini. banget, bersyukur Alhamdulillah seneng banget pertolongannya. Saya sampai pun terjadi Alhamdulillah ada sembako. Apalagi dengan kemarin dengan teman kabari bahwa dari sini ada e, membagiankan sembako gitu kan. Sempat saya bertanya juga apa mungkin bisa karena kita kan beribadahnya di gereja ini. Itu nggak apa-apa dan satu sisi bersyukur sekali maksudnya dapat berkat rezeki yang Tuhan kasih lewat orang-orang seiman, lewat, lewat sekitar kita dan itu enggak kebetulan itu. Tuhan yang mungkin kirimkan itu berkat itu, Tuhan juga yang kirimkan orang-orang itu yang untuk kasih tahu kita bahwa ada rezeki, ada berkat lewat ini dan harus disyukuri, disyukurin dan luar biasa Tuhan bisa kasih berkatnya lewat siapapun itu. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu